Baiklah, para sahabat, para seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ada info untuk semuanya, para sahabat, ya. Kali ini info kita dapatkan dari AMI Awards. AMI Awards empat jam yang lalu ini menginfokan bahwa tinggal 10 hari lagi pendaftaran AMI ditutup. Itu bersahabat ya 10 hari lagi. Pendaftaran AMI ditutup daftar ke Android AMI atau awards.com untuk pendaftaran lagu yang dirilis komersil periode 1 Juli 2021-30 sampai 30 Juni 2022. Kita lihat juga bersahabat ya di kalimat info lewat caption yang dituliskan oleh akun AMI Awards. Buat label dan para musisi masih ditunggu pendaftaran lagunya ke AMI tahun ini Untuk persyaratan detail bisa cek postingan sebelumnya Tinggal 10 hari lagi bersahabat ya untuk pendaftaran AMI ditutup Mudah-mudahan lagu Bunda Lesti masuk nominasi dan bisa mendapatkan piala penghargaan Kita lihat bersahabat ya di kalimat komentar banyak tanggapan dan respon juga yang diberikan oleh Les Lovers. Ada tanggapan dari Delfina Lesnar mengatakan Bismillah Lesti Kejora. Tuh, luar biasa banget ya dukungan untuk sang Kejora. Semoga Lesti Kejora ini mendapatkan piala penghargaan kembali di ajang Anugerah Music Indonesia atau AMI Awards. Doakan support dan dukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah momen spesial yang kita di persahabat ya Saat Raffi, Mama Gigi main ke rumah leslar Dan momen yang sangat luar biasa membahagiakan saat Abang El digendong oleh Mama Gigi persahabat ya Dan passwordnya selalu ingat Abang ganteng langsung salting persahabat ya Abang Fatih, Masya Allah luar biasa banget ya Momen ini pun diunggah oleh abang underscore L, kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Dua wanita hebat, dua papa yang hebat, bekerja keras, bangunan semua orang, Masya Allah, Tabarakallah. Memang luar biasa banget ya. Dua wanita hebat, dua papa yang hebat juga, pekerja keras, luar biasa. Hingga komentar yang positif pun banjir di postingan ini. Kita lihat persahabat ya dari akun Harja Kusuma mengatakan, Lihat pasangan Rafi Nagita ketemu Lesti dan Abang El jadi ikut bahagia banget Alhamdulillah bikin imun jadi naik Luar biasa bersahabat ya, ini salah satu bukti nih Bahwa semua orang bahagia melihat pertemuan Antara Mama Gigi, Aa Rafi dengan Bunda Lesti dan Abang El Semoga silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik kita bahagia. Kita selalu dibuat bangga oleh idola kesayangan kita. Selanjutnya, bersama disimak juga nih. Ini ada kabar yang sangat menghebohkan warga kona semuanya. Sebelumnya, Papa bilang mengunggah sebuah postingan momen saat syuting di acara taksik tepatnya di acara Dodit Persahabati, ya, sebagai bintang tamu di acara tersebut. Warga Konoha dihebohkan karena banyak sekali kuyang atau ubur-ubur, disebutnya persahabatnya netizen yang selalu nyinyir di sini berkomentar di postingannya Papa Bilar, yang ya saat tangan ini dipermasalahkan tangan saat berfoto nih persahabat ya dan ternyata ada videonya yang kita lihat di unggahan Les Larsik saat Papa Bilar persahabat ya ini berfoto. Ternyata tangannya juga dilepasin, persahabat ya. Coba kita simak video ini. Wow, akhirnya ubur-ubur kena mental nih, persahabat ya. Untung ada videonya nih, persahabat, yang kita dapatkan diunggah narsel Larsik ini, persahabat ya, Masya Allah. Inilah tentunya kebanggaan idola kesayangan kita yang selalu membuat kita semakin bangga padanya. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Untuk ubur-ubur, persahabat, ya, akhirnya kalian kena mental juga ya saat melihat video ini. Kita salpok juga dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Les Larsi. Aduh, happy banget deh. Aku tuh bisa ngerusak kebahagiaan kuyang atau ubur-ubur. Ih, senangnya Mimin, mohon maaf Anda belum beruntung. Coba lagi ya, next time. Eh, itu pun kalau lo nemu bahan katanya tuh ya. <laughs> akhirnya warga Konoha ini bahagia sekali melihat kuyang dan ubur-ubur... Tentu kena mental ya. Banyak komentar dan tanggapan Diberikan di postingan ini Kita lihat tersahabat Dari akun Fazira Ali mengatakan Sepertinya ubur-ubur lagi kekeringan air Min. Katanya tuh ada juga tanggapan lain dari dunia 07 mengatakan nggak tahu lagi gua udah berapa dosa mereka kumpulkan buat fitnah doang emang belum kelihatan hasilnya tapi jangan sampai lu yang berbuat fitnahnya keluarga lu yang dapat sasarannya tuh diingat hati-hati bersahabat -hati, ya yang selalu memfitnah yang selalu menggunjing Wah, apalagi bersahabat ya sampai menyakiti hati orang lain hati-hati aja untuk uyang ubur-ubur yang selalu nyinyir kepada idola kesayangan kita bersahabat ya dan kita lihat juga ke komentar selanjutnya dari akun Instagram. Ningsih underscore mengatakan, Apa kabar netizen? Gangguan jiwanya kambuhkah? Apa perlu biaya untuk berobat ke RSJ? Wow, ini banyak sekali tanggapan dari Les Lovers nih, persahabat ya. Akhirnya ubur-ubur kena mental juga nih melihat video ini, persahabat. Dan kita lihat juga ke komentar selanjutnya, persahabat ya, dari akun Instagram Susan underscore Santi 3. Iya rendahan sekali ubur, ubur cemburu sama laki orang ya katanya tuh, memang banyak sekali persahabatnya komentar-komentar negatif yang diberikan saat melihat postingan yang diunggah oleh Papa Bilar, ini memperhatikan tangannya Papa Bilar persahabat ya. Tetap kita support yang terbaik, tetap kita dukung yang terbaik. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Persahabat, dan di momen ini pun ya ada acara ulang tahun nih. Wow, ini kejutan spesial. Makin gak sabar banget ya menyaksikan acara tartsik bintang tamunya. Ada papa bilar di situ, luar biasa. Mudah-mudahan. Kita selalu mendapatkan kabar baik, kejutan bahagia, yang selalu disuguhkan oleh idola kesayangan, tetap support, tetap semangat, ya, tetap kompak dan solid mendukung karya-karya idola kita. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bersama ya, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bang Win ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.